Wow saya penasaran sekali nih apa ya kegiatan mereka Istilahnya apa yang dilakukan oleh mereka ketika berada di dalam eh, di dalam kereta Maksudnya adalah mereka ini di mana gitu kok sampai bermalam di kereta gitu kan Jom kita tengok video ini guys let's go Jangan lupa guys like share komen dan subscribe nya untuk channel Fikri Bisa sampai 200.000 subscriber ya amin Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 tanggal 26 puluh hari bulan. Kita dalam perjalanan menuju Kelantan. Oh, Kelantan! Kita berada di Hantian, Gua Musang. Saya baru selesai mandi, guys. Setelah kemarin sore belum sempat mandi akhirnya sekarang mm -hmm. sempat mandi juga, okay. sampai pakai baju yang baru lagi ganti semua guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan coba lihat uh, situasi di dalam hentian gua musang ini ya guys. Oh hentian gua musang. Oke. Okay. Sekejap, woi, ini kayak rest area, kayaknya ya. woi ada playgroundnya juga, tuh, tempat bermain anak-anaknya, perosotan ya. Oke, okay. counter tiga, nasi ayam, wow! macam sedap makanan makanan kayak sini ya oke okay. 55 minimart tujuh ringgit enam ringgit lima ringgit mantap Woi, macam sedap guys ini kalau saya lihat kayak prasmanan kayak gini tuh kayak makanan pokwe di sini jadi hampir samalah isinya kan Cuman mungkin masakan-masakan yang berkuahnya itu beda ya Nah ini ayam kayak gini Daging juga ada Daging yang mana? Daging singgang tuh yang mana? Daging singgang itu yang, mana, singgang itu yang mana, singgang itu. Oh, ikan oh, singgang. singgang Ikan singgang oh, Ikan, ikan Has, makanan khas sini kan, bukan? Tak tahu Tak tahu Oke, okay, oke, okay, oke okay. Ayam hmm. nasi lemak, masak lemak. Masak lemak. Mana? Masak santan gini. itu kalau di sini. Ayam masak lemak, cili api, berarti pedas. Pedas ini enak, okay, enak di sini banyak yang jual ya, gini guys. Kurang pedas. Untuk hmm. tidak Indonesia kurang pedas. Yang mana yang pedas satu Tapi khas Malaysia ya, yang maksudnya autentik Malaysia ya. Yang mana? Gini. Yang pedas ini. Boleh nama apa namanya? Oke, <coughs> oke, okay, okay. apa namanya ini? Ini ayam balado ayam balado. Oh, sama yang Indonesia, oh, sama dengan Indonesia, Maka, Indonesia dong. Ayam oh, balado ini ada lagi yang pedas. Ah. kayaknya sana lebih merah-merahnya, lebih Lebih merah gitu. Kita tuh senangnya yang memang merah, guys. Uh, yang pedas sedikit lagi Oke. Okay. Eh, langsung habis sendiri. Oh seperti itu baik-baik. Ah kayak Pokwe lah kalau Kepok di sini mas masakan Jawa itu kayak gini guys. Wow, Keren editingnya fikir itu enak banget ya dilihat asli. Guys, udah makan. Ini porsi aku setengah separuh. Guys. Separuh nasi ya. Kalau saya satu udah. Saya <laughs> jus, iya, jus buah tapi ngantri, Guys, jangan Ini ada sambal khas Malaysia. ya mm -hmm. Sambalnya lebih seperti rujak nih. Ya. Yeah. Keras kah ayamnya? ngiler guys asli makan makanan yang istilahnya yang ada khas-khas malaysianya itu pasti ngiler saya sama halnya kayak uh, nasi lemak nasi kandar waduh terus nasi apa lagi itu nasi ambeng itu enak banget asli pengen nyobain nasi ambeng tuh guys nasi ambeng nasi ambeng enak banget asli Oke guys ini makananku udah mau habis Alhamdulillah, alamin. Oke okay. Oke okay guys ini selapan terakhir Ini teman-temannya pada kemana ya Jadi mungkin ini berpencar ya mereka Untuk okay buat guys, kontennya kita Selanjutnya mencari minuman yang segar-segar Tapi kita hmm. harus beratur guys Kiwi guys Oh ngantri ya Okay. mantap oh, ini Satu minuman apa yang aja yang ya? aku sadari adalah guys di setiap kedai atau toko itu selalu ada bendera-bendera bendera Malaysia seperti ini guys ah oke okay. kalau di Indonesia nggak semuanya ada ya guys ya mungkin eh uh, jarang ya. Hentian gomusang, rehat sekejap, mantap. Es Milo kah? Oh, oke. Okay. Air balam. Tak tahu juga lah apa tuh. Oke okay, kita lihat pikir makan aja di sini ya ternyata. Ya Allah, ngiler. Oh ini dia Bang Re, woi tambah gemuk Bang Re ya. Di Malaysia sebentar aja udah gemuk banget tuh. Wae oh, lonjong pasti nambah berat badan, asli. Oke guys, ini ada sesuatu yang menarik Kewartaan di Indonesia. Oh. Pewartaan tempat makan sebagai kawasan larangan. Oh, pewartaan tempat makan sebagai kawasan larangan merokok. Hmm. Di antaranya gerai makan, rumah kedai, rumah kedai, dasaran di atas okay. tanah lot terus kedai makan atas awan itu dilihat di hotel ya guys ya gedung oke okay. tempat makan terbuka kedai makan dalam sungai truk makanan Aha. kendaraan juga nggak boleh merokok nah ini dendanya okay. guys individu itu bisa kena denda maksimum 10.000 10 Wow atau penjara, penjara dua tahun tidak lebih dua tahun lebih gari, guys. sedangkan Ali. pemilik premis makanan itu dendanya sampai 3.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan. 6 bulan. Wow. Mm -hmm. Nah, ini bagi kesalahan gagal memastikan orang tidak merokok, itu denda maksimumnya 5.000 atau penjara tidak lebih satu, satu tahun. tahun. Hmm, jadi jangan macam-macam lah guys ya. teman-teman yeah, semua ini. Hmm, pada nakal, merokok terus guys. <laughs> Oke okay guys, kita harus melanjutkan perjalanan ke Kelantan guys. Sampai jumpa okay. di Kelantan ya guys. Oke. Okay. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Ini merupakan mungkin ada kultur shocknya juga Ketika Fikri melihat dan baru sadar bahwasannya di setiap kedai itu ada bendera malaysianya ya Bergantungan seperti itu dan di situ juga di setiap kedai juga dilarang merokok Wow keren banget ya Jadi banyak dendanya ada 10 ribu ada 5 ribu seperti itu ya kan Dan ada 3 ribu juga jadi di sana itu ada banyak peraturan-peraturan yang ketat sekali Sehingga untuk mungkin kalau menurut saya Agar supaya orang yang disitu nyaman seperti itu Kalau ada asap rokok itu sangat-sangat mengganggu Apalagi kepada anak-anak Sama halnya ketika saya aja bawa anak seperti itu Terus tiba-tiba ada orang ngerokok Ya kan Di tempat makan gitu Itu sangat-sangat tidak enak sekali Jadi bagus lah kalau ada peraturan seperti itu Sehingga orang-orang pada sadar dan jarang Istilahnya orang rokok sembarangan seperti itu Oke terima kasih guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah share linknya ke saya Sudah request ya kan Cak tolong reaction videonya Fikri Cak tolong reaction videonya Cak Lonjong Bang Re dan lain sebagainya Bang Endi ini nggak ada yang request tapi Bang Bang Andy kalau saya lihat ya, videonya itu memang panjang-panjang ya. Video makan, terus video jalan-jalannya Bang Andy itu live streaming seperti itu guys. Jadi kalau kita tonton Masa kita tonton dua jam gitu kan <laughs> Habis kota nanti ya kan Nah terima kasih guys Sudah nonton video ini sampai selesai Saya pemin untuk diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan mereka sekarang ada di Kelantan menuju Kelantan ya Dan buat teman-teman semuanya ada di Kelantan Kalau mau jumpa langsung aja DM mereka ya kan Biar bisa bincang-bincang Bora-bora seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh